video tiktok satanik menirukan bravo Matt. kenapa yang ini mukanya kayak gede bohong pisang gitu oke bikin topi terus <SILENCIO> ini apa anjir sabu pengaman <laughs> Yo, halo, what's up Guys, bye. So, Time, semoga fans di sini dan kita hari ini bakalan reaction meme lagi. Welcome to Shippo, seneng-seneng! Welcome, guys! Buat kalian of, yang baru nonton ini dan kalo seandainya merasa terhibur dengan video-video seperti ini, jangan lupa untuk like, share, ke teman-teman kalian dan subscribe ke channel gue, guys. Anyway, jangan lupa untuk komen juga menurut pendapat kalian bagaimana, dan kalo seandainya kalian merasa terhibur, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe video kemarin. Bisa kalian lihat di sini, video Shippo yang kemarin, hari ini juga gak ada tema lagi karena gue juga bingung mau ada tema apa. Anyway, anyway, follow juga Facebook, kalau udah karena gue bakal lebih sering-sering ini disitu dibandingkan di YouTube sekarang, dan jangan lupa untuk... Follow Instagram gua Ya sebenarnya semuanya namanya sama sih, Lalu udah juga. Oke okay, guys, tambah basa-basa lagi. Let's get into the first meme dari Twitter Pupu TV. Serius nanya, kalau cowok Cowok kalau lama-lama di kamar mandi itu ngapain sih? Mandi. Gue kalau lama di kamar mandi biasa sambil nyikat lantai kalau bak mandi. Kalau nggak nungguin air nggak penuh penuh. Ah itu ada juga kayak gitu. Dari pengamatan gua sehari-hari, lihat abang gua ya pas dia ke kamar mandi boroko sama kopi. Wow. <laughs> Mari kita asumsikan dia sedang membuat kopi dengan cara yang sama seperti seekor luak membuat luak kopi. Kadang-kadang apa yang bawa cemilan ke kamar mandi Itu... Hebat sih Ya... Melakukan... Hal biologisnya ya, Gigi apa ya? Kalau <tuk> lo mau join <tuk> Hehehehehehe <tuk> Anjir bawa nastar Gila ada orang wey Makan nastar di Dalam WC coba Join bos, Pakai apa ini? Abis dimakan terus dikeluarin lagi gitu ya bro Cepluk akhirnya nyiprat ke nastarnya <tuk> Yuuu Serius ini kalau berak dan air saya nyiprat Kali itu makanan kok rasanya juga jadi jijik ya Nggak, nggak cuma lu aji Nugraha Wijaya. ya nggak, nggak cuma lu kok, gue juga kok Sampai. Ya, Jadi kemarin gue nemu ini ya di page-nya Indihome Posting apa sih ini kemarin gue share, gue lupa Oke Intinya Indihome lagi nge-share semacam posting yang promosi Dan kayaknya ya, ada youtuber yang nge-promote Yang lain jelasnya lagi. Complain, dia dapat replay Sama sore kayak Juna bisa informasikan nomornya teratas Norma dan nomor HP aktifnya via inbox Guna kami lakukan pengecekan lebih lanjut Wah, udah mungkin admin Indihome berasa Wah, ini orang kampret nih, gue lagi promosi dia Self-promote di iklan gua Kampret nih gua putusin <laughs> Menengah pertanyaan paling absurd pagi ini Oh gue emang suka gitu Ngetes reaksi pacar mancing gitu Buat lihat dia emosi atau nggak. Gue pengen tahu dia kuat agak sama gua Maklum gua Scorpio Kenapa gitu Kait-kaitin Rasi bintang kalian Ya, kebetulan kalian lahirnya bulan sekian Dan jadi bintang itu Terus hanya karena lu Scorpio Lu ngerasa kayak gitu itu Enggak, lu bukan Scorpio Lu psikopat sih. Suka gaslighting pacar gitu Ini orang perlu terapi keciwaan Bener, gue suka ini orang nyaman nyamain rasi bintang Dengan kebiasaan gitu kan What? The hell, men Banyak yang bilang kalau gue Aries Gue Aries itu gue orangnya keras kepala Nggak, mana ada keras kepalanya gue Dari mana cerita gue keras kepala Mana man, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada itu keras kepala Bong itu, bong, bong. Gue keras kepala, orangnya yakin gue Jangan PC, kenapa? Aku kayak gembel Emang <laughs> gembel? <laughs> ya Wills, jangan video call Failing <laughs> <laughs> <laughs> gembel <laughs> Tampangnya udah bete, aja. Kadang dihina-hina itu bukan masalah kalian pedi atau enggak guys Tapi karena kalian tidak pediakan sesuatu Makanya kalian dihili Udah Of the day. Sarah, rasis, ngehina fisik, ngebully, ngehina disabilitas, ngehina yatim puyatu, it, ngehina tim itu semua adalah drug jokes Makanya hidup uh? tuh jangan cuma main IG sama WA doang Sekali-kali ke deep web, apalagi mainan lu kartu remi, haha <laughs> kayak bocah TK Bengek hyung, aduh bun bengek Deep web tuh apa coba Deep web itu web terdalam di internet, twitter sama tiktok contohnya Kadang gua berpikir gitu, beberapa netizen tuh kelakuannya ya, kelakuannya akar itu kayak anak-anak umur 13an sekian tahun yang koosandainya itu tuh lagi kena sindrom-sindrom anak kelas 8 atau mungkin deh di Jepang lebih dikenal dengan kata-kata Chunibyo gitu, sesuatu yang isinya dark dan segala macam itu, tuh dianggap keren sama mereka, enggak anjir, enggak ada keren-kerennya Sering dengan dewasanya kalian, kalian akan malu sendiri sih, rasa ingin mengatai anaknya mulai cringe ya bunda Om oh. jadi ingat cerita teman pas zaman SMA dia ke kepotokopian mau beli penggaris bapak-bapak fotokopian nawarin dia mau nggak penggaris gambar Nugroho? Huh? Yoh, oh, siapa? <laughs> Dalam hati teman penggaris macam apa itu ya pas dibawain penggarisnya gambar Monogroho, Nugroho. Eh <laughs> nah, namanya Nugroho siapa? ayo? ya gue sekarang kangen sih sama-sama merek-merek kayak gitu ya apa ya kayak branding-branding yang lucu-lucu itu sekarang mana ya mereka ya oh, kok kayak gila? Ketika kamu bertemu dengan orang besar yang membeli kamu jangan menggunakan akan kekuatan dorong tangannya karena karena ukuran salah satu besar kita bisa memegang kaki dan menjatuhkan oke siap Oke okay, kita praktekin <laughs> Banyak gaya. Aku tuh cuma kepikiran dan keinget Benet. salah satu episode animasi Jepang. Jadi animasi Jepang. Dimasukin sama nasi hainanya, dan nasi itu bakal meresap flavor dari ayam itu. Fix Soko Gekinosoma dia Kau ngehalunya aku nih. Aku keluarin aromanya itu keluar. Aku coba. Aromanya keluar. Oh, kayak ada yang kurang ya. Aku baru sadar ternyata anime itu nggak sama dengan dunia nyata. <laughs> setidaknya dia nggak sekedar no action talk only Ngehalu pun sebagai otaku dan wibu dia masih melakukan sesuatu nggak kayak yang cuma aduh aku si kopat aduh kesi kopat aduh kesi kopat <laughs> fun gue tadi ketemu sama teman gue yang pernah gue ceritain itu ya terus ya curhat banyak ke gue dia ya, sampai nangis nangis seriusan iya aduh Cuman masalah apa emang? Gue juga nggak tau. Mantap, <laughs> sebut apa, apa lu dengerin? Punya teman curhat kayak gini tuh, bayangin dulu aja. Marahnya belakangan. Jika di Indonesia sebutan kamu anjing dapat memancing kegaduhan, beda halnya dengan di Yunani. Di sana sebutan "A Size Kilos". Kamu anjing adalah sebentuk pujian. Karena anjing dianggap hewan yang setia dan cerdas, Jadi, jangan ngomong kamu anjing, bilang "A Size Kilos". Nggak cuma kedengeran lebih keren, tapi itu lebih pujian. Berhenti menghina, guys. Berhenti membuli. Jangan katakan kamu anjing. "A Size Kilos." A Size kilo is life. <laughs> Ketika teman lo nginep di rumah lo tapi susah dibangunin aja mau kali tempat hidup, nah ini yang kayak gini. A size kilos Kenapa yang kayak gini diberitain sama CNN Indonesia gitu Why gitu? CNN Indonesia udah trans 7 gitu Anjing tak mau beranjak dari tempat tidur Teman saya juga banyak yang tak mau beranjak dari tempat tidur Gak ada yang diberitain Oke itu salah sih Malin, bantu ibu buat pecelin, ibu capek nih Pagi-pagi cuci piring lu siapa anjing? Pagi-pagi cuci piring, jadi bantu aja nih anjing Bu, malin pulang Tadi kakutin siapa Suaminya cewek ini adalah seorang mus... Ya, suami seorang suami cewek ini adalah seorang Muslim dan si, tapi si cewek ini di, dibesarkan sebagai seorang orang Mormon. Ya sampai lima tahun kemudian si cewek ini mengajak si cowoknya ke, untuk pindah ke Mormonisme. Maksudnya gimana? Katanya Gereja Mormon tidak menerima orang-orang berkulit hitam. Lalu Sampai sekitar tahun 1970 Oke okay. Aku tidak bisa masuk ke agama yang tidak menerima suamiku dan anakku Oke, okay, siap Oke, okay, akhirnya dia pindah ke Islam <laughs> Ini mengingatkan gue sama temen gue yang ketika dia pindah ke Kristen dan dia datang-datang Shalom, Jin! <laughs> lagi nyantai jatuh dia kayak shalom jing what <laughs> oke okay. alkohol haram jangan diminum dosa sudah tahu seperti itu tapi tetap beli atas nah, sekali saya flood chat dari anda sudah jelas anda sering beli iya <laughs> <Aduh. laughs> <laughs> mbak <maaf. laughs> bahagia itu sederhana ketika aku dan kamu ngejurai lid bersama <laughs> oh duh <laughs> cowok ini nggak menyakiti hati menyakiti fisik cowok ini udah kayak Beb, percayalah sama aku aku beda aku tidak akan menyakitimu oh my god gua tau sampah? <laughs> mukanya kenapa kayak orang lagi nyakau gini? ada ibu, -ibu juga sama kayak gue dan pasti kalian berpikir hal, hal sama sesuatu yang bisa sering kalian lihat di website dengan N yang bersayap itu ya, coba kita lihat ya kita lihat di youtube ya kumpulan video tiktok satanik menirukan bafomet kenapa yang ini mukanya kayak gede bong pisang gitu? Oke bikin topi Terus Ini apa anjir sabuk pengaman <laughs> Kenapa ada sabuk pengaman di antara satanism Lupakan Lupakan malaikat dan setan Aku akan menjadi rusak <laughs> Loh banguas gue banteng pdk bayang. bayang orang aku ngaku satanis Dipasangin lagu lengsir wangi aja Disuruh ganti Sosokan satanis pelukan setan malah moca Alam <laughs> ngobrol <laughs> Aduh, ada, ada aja Di gerombok warga, pasangan gay, terancam, hukuman cambuk Ternyata udah game mereka masuk gay, terus malah ketagihan Waduh Dikasihani karena merantau dari pekalongan, pemuda ini malah hamili anak pemilik rumah Waduh Dasarnya makin ke sini itu makin gak bener gitu ya. Pak mikro, Rumah kamu saya kasih tempat tinggal, kasihan kamu merantau udah pakalon ke sini. Baik, Pak, terima kasih. Duh, nggak enak sama bapaknya udah dapat tempat tinggal, dikasih makan, seenggaknya gua kontribusi gitu kayak. Oh iya, kan ada putrinya. Kalau si bapak ini gua kasih cucu pasti senang. <laughs> Cheater light darah sekali demi ending melihat ibu kita meninggal melihat ibu meninggal, Jadi, meninggal. Tapi, tapi, oh ini pam melihat ibu kalian aduh kejahatan <laughs> What? <laughs> gak boleh, gak boleh, gak boleh. Katanya biaya hukuman mati itu murah tinggal tembak saja apa susahnya. Faktanya total biaya untuk eksekusi hukuman mati khususnya di Indonesia sekitar dua juta per satu pidana benarkah? Biaya hukuman mati. Di sini cita-citanya jadi terpidana hukuman mati. total seluruh biaya eksekusi hukuman mati melihat peraturan Kapolri sebesar dua ratus empat puluh tujuh ribu 247, Jika 18 orang akan dieksekusi, maka membutuhkan anggaran sebesar 4 miliar empat juta enam belas ribu Berdasarkan... Peraturan Kapolri Perkap Nomor 12 Tahun 2010. Anggap aja yang mau dihukuman mati itu adalah pembunuh Pembunuhnya itu juga ngebunuh orang secara gatif pakai pisau kan itu tusuk, tusuk impostor gitu. dibunuhnya kenapa mahal banget? Kenapa nggak pakai tangan rakyat kan harganya lebih pasti lebih mahal ya? Tindana tewas raket pun <laughs> <laughs> Harusnya mulai pertimbangkan gitu kan. Para gamer gamer tuh sering ngomong gitu. Musia tuh developer tuh mendengarkan gitu. Masukan dari playernya. Kalau dalam hal ini musia tuh orang-orang atas tuh mendengarkan gitu. kayaknya dari rakyatnya. Meskipun sayang sekali kita masih ada yang namanya hal asasi manusia sih di negara ini sebenarnya menurut gua agak-agak lucu sih kita mempertahankan hak asasi manusia untuk orang yang tidak menjaga hak asasi manusia maksudnya kayak gini, tangkap maling berhadiah menangkap maling di lingkungan perumahan RT 034 Rejo di diberikan hadiah kalau malam hari diberikan satu juta, siang hari diberikan 750.000 ribu, barang bukti dan boyok dulu 75% aku turun, nilai CC mengajaknya kita untuk menghakimi sendiri dan bertentangan dengan ajaran agama, karena tinggalnya Indonesia ada gas hantu. Hai guys, ya segitu aja untuk cheatpost, senang-senang untuk episode kali ini Gua harap suka dan terhibur akan video yang gue berikan kali ini So guys, jangan lupa untuk like, share, subscribe kalau kalian merasa terhibur dengan apa yang telah gua sampaikan Jangan lupa juga untuk follow FB Subscribe Youtube dan follow IG gua untuk melihat update updatean yang lainnya Jangan lupa untuk komen, kosan dengan kalian punya opini apa yang perlu gue reaction berikutnya Oke okay, guys, I hope you guys have a good day and I'll see you again in the next video Thanks for watching, happy gaming and bye-bye